Halo bosku semuanya, balik lagi bersama gua di tangan pendosa ya guys. Duh, baru main udah ngelek, cok. Seperti biasa seperti hari-hari kemarin kita bermain Sweet Bonanza Candy Land di Casino Pragmatic Play. Di sini gua bawa modal 574.000 ya guys. Kita langsung aja gaskan pasang-pasang hula atuh. Pasang-pasang dulu. Masih ditemani Bang Toip ya guys ini bang toype berapa ya lupa gue coba kayaknya dia bang toype 3 deh oke kita pasang-pasang dulu guys 20, 20, 20 20 oke lanjut seperti biasa kita masuk ke kita coba pasang satu ya guys karena lumayan nih pak satu kan kena lumayan juga guys nggak terlalu sakit kan jadi terlalu manis apa pula nyanyi Oke lanjut lagi kita masih diputar-putar bersama Bang Toyib ya guys. Oh ya buat kalian yang udah bergabung di video ini tangan pendosa, terima kasih yang udah ngeklik video gua sampai video gua di tangan pendosa ya guys. Aduh, belepotan, cok, ngomongku, cowok, ngomong cowok. Ngelek pula. Nggur ya kena. Aduh. Oke, lanjut lagi. Oh ya buat kalian yang belum tahu gue main di mana, main di Maxwin 138 ya guys langsung aja gasken kita pasang-pasang dulu ya kita pasang-pasang dulu linknya ada di kolom komentar ya guys link daftar tangan pendosa langsung aja gasken berangkat Us, modal kita udah mulai menipis nih Apa kita mau dikasih jajan kah sama Bang Toib 3 ini guys bubble surprise kah ish kelewat cok. kelewat bubble surprise nya ya. Oke oke, nggak apa-apa. Tetap santuy kan sambil sebat dulu. Enjoy. Giran masang anggur pisang yang kena. Giran tadi pisang, anggur yang kena. Aneh, cok. Oke, udah kita kita teori skip skip dulu ya, guys. Kita skip dulu video eh video ini, ronde ini, guys kita skip ronde ini, masuk ronde berikutnya guys ini teori men-skip ronde ayo buat kalian yang ada tips-tips memasang, trik-trik memasang dari pola-pola kalian, bisa sharing-sharing di kolom komentar langsung aja ya guys nanti gua bakal coba ih untung aja gak kena coba gua kira kena switch pin sayang banget kalau kena gua gak ikut kan langsung pisang yang kena ya guys Oke lanjut lagi masuk lagi ke gamenya guys kita pasang 20, 30, 30, 30, 30 ya guys Oke okay. diputar-putar lagi bersama Bang Toib 3 ini maukah kah kenakah? spinka kah? Bubble Surprise, Candy Drop Mbak Mirna nih guys harus sama Mbak Mirna cowok Kemarin main sama Mbak Mirna baru ini langsung dikasih jajan anjir Bubble surprise kah? Is stop Manis bubble surprise Lumayan guys daripada kena pisang sama anggur kan Oke lanjut guys Diputar lagi apakah mau kena Hai guys, Apakah guys. jeli ungu atau permen biru Atau candy drop guys Hup. Aduh lumayan lah ya lumayan lumayan aduh 180 guys profit 40 doang Cok. oke kita lanjut lagi guys kita lanjut memasang lagi kan di sweet bonanza candyland ini semoga lagi dikasih kan oh ya tadi gua bawa modal 574 ya guys 574 sekarang udah sisa 214. Semoga aja manjang nih guys. Kalau nggak manjang profit lah, minimal biar bisa WD kan gas kun. Aduh ngelag Ayolah. Gue mau main cok. is aduh switch pin gue kira kena. Anggur dong. Ah. Nggak mau kena anggurnya cok. Oke, gak apa-apa, tetap santuy. Nada pusing sih, guys. Modal kita udah kita all in aja lah, ya. all in lah ya. Kita coba all in, guys. Aduh, ini kalau masih nggak kena sih, bener-bener, guys. Maukah, kenakah? Kini drop, bubble surprise, sweet spin. Kalau nggak Jambu bol, guys! 5 Hop! Candy drop! Ih, malah dua, co yang kena, co. oke okay, gak apa-apa, masih bisa pasang ya, guys! Masih bisa masang, masih bisa masang. Ini material dari 20, 20, 20, 10 Oke! Okay. Kita pasang satu, guys. Nah. Untung sempat, sempet kan. Oke, okay. modal kita udah habis, guys. Apakah ini babak penentuan ya, guys? Babak pamungkas Bambang. Oops, oh, sugar bomb kah? Whoops, manis. Sugar bomb yang kena, guys. Kaliber berapa nih? semoga aja kena lagi nih kali tiga Cok. oke okay. maukah maukah manis bubble surprise switch spin candy drop kena satu dua juga lumayan nih guys ada isinya tapi asal jangan satu aja masangnya cuma 4000 ribu co wups 5 kah nice 5 co push k15 oke okay. 320 guys naik lagi ya cok naik lagi model kita guys masih bisa memasang memasang kita naikin dulu bednya oke okay, lanjut kaskun maukah kenakah? ayolah sweet spin gitu sweet spin aduh is malah dua co oke nggak apa apa kena duanya ya guys jadi cuma kalah 74.000 Oke kita pasang lagi guys Kita pasin 114 ya Oke mau kah manis Oke buat kalian yang belum tahu gue main di mana ya guys Gue main di Maxine 138 ya Link daftarnya ada di kolom komentar. Langsung aja, guys, Kun, Candy Drop, ah, is ini dia, guys. Candy Drop kena hmm. hampir aja kedua, cok. Oke, okay, Candy Drop-nya kena nih lumayan nih. Kita masang 30 ribu ya, guys. Hoki, cok, pas banget kan lagi gua naikin tadi. Oke, okay, lanjut seperti biasa, kita milih warna merah ya. Kita pilih warna merah. kita lihat semoga ya perkaliannya gede nih guys. Ayo dong, cepat dong Bang Joni. Bang Joni Bang Toyib. Oke, okay, rel satunya lumayan, rel 2 lumayan, rel 3 mantap. Rel 4-nya bolong dua ya, guys. Oke, okay, biru dulu gas kan biru. Kali 4. Wah, oh, birunya gede nih, guys. Berapa nih birunya? Biru 14 ya, ini bola aduh 1. Cok, ini bola kita, guys. Bola merah kali 3 kali 3 1 kali 5 kah? Nice, ih, selamat! Kali 35, guys. Waduh, kuning nih, guys. Banyak, bukan? Ish, lumayan guys 80 langsung aja kita cabut dulu kan Gaskun WD dulu lumayan profit oke terima kasih buat kalian yang udah nonton video tangan penjudi sampai akhir ya guys jangan lupa linknya ada di kolom komentar langsung aja bye bye semuanya